Halo guys Assalamualaikum semuanya di video kali ini disini saya akan membagikan prinsip-prinsip yang OLD lagi yes ya Oke, okay lah. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja simak satu persatu presetnya, ya. Oke okay, lanjut ke versi yang kedua.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 oke lanjut ke preset yang kelima guys oke. lanjut ke presiden yang keenam ya Oke lanjut ke presiden yang ke Oke lanjut ke presiden yang ke 8 ya. Ke presiden ke-9 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-10 ya Oke lanjut ke presiden yang ke-11 Oke lanjut ke presiden yang ke-12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 Oke, lanjut ke presiden yang kelima belas ya. <SILENCIO> Oke, lanjut ke presiden yang ke-16. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-17. <SILENCIO> lanjut ke presiden yang ke-18 Oke lanjut ke presiden terakhir itu kede19 Oke okay, jadi mungkin segitu aja presentasinya semoga kalian suka ya jika kalian suka kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Oke okay, dan sampai jumpa di video selanjutnya.